Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang keempat. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang kelima yang bakal kaya di bulan Oktober tahun 2021. Jika support energi sudah kita dapatkan kini saja kita mengambil kartu kesimpulan ataupun memperkuat suatu amalan zodiak yang bakal kaya di bulan Oktober tahun 2021 dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiak ya. baik di sini kartunya sudah kita dapatkan kinisannya kita membuka dan membacakannya untuk zodiak yang pertama adalah five of tackle ataupun lima poin untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini yang dimana di sini digambarkan seorang Gemini bakal kayak di bulan Oktober tahun 2021. Di sini terjadi dikarenakan seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang dermawan, suka membantu orang lain meskipun seorang Gemini dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan sulit. Yang membuat pintu meski seorang Gemini akan sangat terbuka lebar di bulan Oktober tahun 2021, dan untuk support energinya adalah King of Pentacle. Secara umumnya King of Pentacle itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, serta seseorang yang dekat dengan Gemini sendiri, dan di sini menggambarkan Sosok seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang dermawan, suka membantu orang lain, suka berbagi kepada orang lain, di mana di sini seorang Gemini suka berbagi kepada dalam kategori orang tua yang membuat pintu kini akan semakin terbuka lebar, sehingga di sini bisa dikategorikan seorang Gemini bakal kaya di bulan Oktober tahun 2021. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah, demun, secara umumnya demun itu diartikan kemungkinan yang akan terjadi hal-hal yang akan terjadi. Dan jika kartu dokumen kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan kemungkinan yang akan terjadi kepada seorang dom ini di bulan Oktober tahun 2021 adalah, ia bakal daya di bulan Oktober, yang dimana di sini bentuk rezeki buka lebar dengan suka membantu orang lain, yang dimana di sini aura positif ia dapatkan dari orang-orang yang ia bantu, dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah ten of pentacle ataupun 10 poin. Untuk zodiak yang kedua, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio, yang di mana di sini digambarkan seorang Scorpio bakal kaya di bulan Oktober tahun 2021. Di sini hmm. digambarkan usaha, pekerjaan, karir, keuangan, kehidupan seorang Scorpio akan sangat meningkat di bulan Oktober, yang di mana di sini hasil kerja keras kinerja yang ia lakukan selama ini akan membuahkan hasil yang maksimal. Dan berdampak positif serta mendongkrak kehidupan lebih bagus di bulan Oktober tahun 2021. Dan di sini pengorbanan yang dilakukan oleh Scorpio selama ini akan ia dapatkan hasilnya di bulan Oktober bersama seorang pasangan dan keluarga Scorpio sendiri. Nah, untuk kartu support energinya adalah Knight open tackle Secara umumnya, Knight of Pentacle itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang dekat dengan Scorpio, serta seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Dan di sini menggambarkan kinerja kerja keras yang dilakukan oleh seorang Scorpio sejak di awal usia sebelum 30 tahun akan ia Raih hasilnya di bulan Oktober tahun 2021 yang dimana di sini bisa ia nikmati bersama seorang pasangan bersama keluarga dan di sini setiap usaha yang ia lakukan akan berdampak positif dan mendongkrak keuangan kehidupan serta finansial lebih bagus lagi dan jika kartu Demon kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan Kemungkinannya yang akan terjadi adalah seorang Scorpio bakal kayak di bulan Oktober tahun 2021 yang dimana di sini hasil kinerja dan kerja kerasnya selama ini akan bisa ia rasakan di bulan Oktober dengan keluarga dan bersama orang tua Scorpio sendiri. Dan untuk kartu Zodiac yang ketiga adalah Six of Pentacles ataupun 6 poin untuk sudik yang ketiga kita mempunyai seseorang yang bersedia cancer yang dimana sini digambarkan seorang cancer bakal kaya di bulan Oktober tahun 2021 di sini digambarkan sosok seorang cancer merupakan sosok seseorang yang suka berbagi kepada orang-orang sekitar yang mengutamakan membantu orang lain lembang membeli kebutuhan pribadi sendiri di sini aura positif dampak positif akan dirasakan oleh seorang cancer yang dimana sini juga digambarkan setiap usaha pekerjaan yang dilakukan oleh seorang cancer akan berbuah manis berkat doa dari orang-orang yang ia bantu dan di disini pintu rezeki akan semakin terbuka lebar. dan untuk kartu support energi ini adalah Hai naik of cup secara umumnya naik of cup itu diartikan seseorang yang dekat dengan cancer seseorang yang sudah matang pikirannya serta seseorang yang sudah dewasa dan di disini menggambarkan sosok seorang cancer merupakan sosok seseorang yang suka membantu orang lain yang membuat pintu rezekinya akan semakin terbuka apapun usaha apapun pekerjaan apapun karya yang ia lakukan akan menghasilkan hasil yang maksimal yang mampu mendobrak keuangan kehidupan finansial lebih bagus lagi yang didukung penuh oleh pasangan didoakan penuh oleh pasangan serta didoakan oleh orang-orang yang ia bantu dan jika kartu domon kita gabungkan dengan zodek yang ketiga di disini menggambarkan Kemungkinannya akan terjadi adalah seorang cancer bakal kaya di bulan Oktober tahun 2021 yang dikarenakan suka membantu orang lain dan berkat doa dari orang-orang yang ia bantu membuat semua pekerjaan akan menghasilkan hasil yang sangat maksimal dan mampu mendokar keuangan finansial seorang kanker lebih bagus lagi. Dan untuk kartu jelek yang keempat adalah triopsod, ataupun tiga pedang. Untuk zodiak yang keempat, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aris yang dimana di sini digambarkan seorang Aris bakal kaya di bulan Oktober tahun 2021. Di sini prediksi yang pertama, seorang Aris akan mendapatkan tiga tawaran pekerjaan sekaligus yang dimana di sini membuat keuangan finansial lebih bagus, lebih meningkat drastis di bulan Oktober tahun 2021. Di sini juga digambarkan seorang Aris mampu dan berhasil mengatasi semua permasalahan dalam kategori kehidupan yang akan membuat seorang Aris semakin fokus dalam bekerja yang membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi, dan untuk support energi ini adalah Naik Oxford. Secara umumnya, Naik Oxford itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, serta seseorang yang berada di sekitar ada sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang ada bakal kaya di bulan Oktober tahun 2021, dikarenakan mendapatkan tiga tawaran pekerjaan sekaligus, yang dimana di sini pekerjaan tersebut nilainya besar yang ia dapatkan dari orang-orang sekitar yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan serta finansial lebih bagus lagi serta di sini seorang aris mampu mengandalka terburukan yang ia miliki sehingga ia fokus lebih disiplin dalam bekerja yang membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan jika kartu demang kita gabungkan dengan judik yang keempat di sini menggambarkan kemungkinan yang akan terjadi kepada seorang aris adalah mendapatkan banyak pekerjaan yang nilainya sangat besar yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan yang dimana pekerjaan tersebut ia dapatkan dari orang-orang sekitar dan di sini dikategorikanlah seorang aris bakal kaya di bulan Oktober tahun 2021 dan untuk kartu zodiak yang kelima adalah five of one ataupun lima tongkat untuk zodiak yang kelima kita mempunyai seseorang yang Taurus yang dimana di sini digambarkan seorang taurus bakal kaya di bulan Oktober tahun 2021 di sini digambarkan seorang Taurus yang dulunya bekerja dengan ide cara sendiri kini membuka cabang dan membuka ide pikiran untuk bekerja sama dengan orang lain yang mampu mendongkrak keuangan finansial dan hasilnya akan lebih bagus ia dapatkan dalam kategori karir dan disini juga digambarkan bahwasanya seorang Taurus bakalan direkomendasikan untuk menaiki jabatan dan direkomendasikan untuk memimpin satu pekerjaan yang nilainya besar yang berdampak positif kepada kehidupan keuangan seorang Taurus sendiri serta disini seorang Taurus digambarkan menjadi seorang pemimpin di dalam sebuah usaha serta bisa dikategorikan juga seorang tahu di sini akan membuat sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri yang mampu mendongkrak keuangan lebih bagus lagi dan untuk kartu support energinya adalah king of Sword. Secara umumnya king of Sword itu diartikan seseorang yang usianya di atas 30 tahun, seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa dan di sini menggambarkan Seorang taus berkerja di bulan Oktober tahun 2021, yang dimana mana di sini banyak usaha yang ia lakukan, yang didukung, didoakan penuh oleh orang tua, didukung, dimotivasi oleh orang-orang sekitar, serta di sini seorang taus akan belajar dari orang yang pengalaman untuk membuka usaha, yang dimana mana di sini kunci keberhasilan kesuksesan pada seorang taus di bulan Oktober tahun 2021. Dan jika kartu dompet kita gabungkan dengan kode yang kelima di sini menggambarkan. Kemungkinan yang akan terjadi adalah seorang Taurus bakal kaya di bulan Oktober tahun 2021 berkat usaha yang ia miliki, berkat usaha yang ia laponi, berkat usaha yang ia belajar dari orang lain yang mampu mendobrak keuangan finansial lebih bagus lagi. Baik, di sini bisa kita simpulkan 5 zodiak yang bakal kaya di bulan Oktober tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Gemini, yang kedua zodiak Scorpio, yang ketiga zodiak Cancer, yang keempat zodiak Aries dan yang kelima adalah zodiak Taurus.